Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pada hari ini 22 Oktober 2022 Kita memperingati hari santri Nasional Saya rasa Hari santri Adalah sebagai ajang evaluasi Para santri Pondok pesantren se-Indonesia si Spirit santri Yang menjaga amal Saleh Ulama salafus saleh harus terus ditanamkan dan tidak boleh pudar, seperti nilai keikhlasan, khidmah, gotong royong, tasamoh, setara, saling menjaga, saling bantu, dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, serta terus-menerus berprogres kepada peradaban itu adalah nilai-nilai yang sangat-sangat universal bagi kehidupan manusia sampai kapanpun nilai-nilai itu tidak akan pernah hilang dan akan menjadi nilai yang berbudi luhur untuk itu santri jangan tergoda oleh hiruk pikuknya zaman nilai-nilai salah itu harus menjadi bagian dari ruh Para santri dimanapun saja berada berpegang kepada menjaga tradisi baik dan mengambil sesuatu yang lebih maslahat itu sangat penting artinya di samping melestarikan nilai-nilai yang telah ada santri harus berinovasi melakukan perubahan-perubahan, mengupgrade diri menjadi lebih baik. Jangan pernah berpikir tentang dikatomi ilmu pengetahuan. Santri harus pula ikut bersinergi terhadap ilmu-ilmu selain ilmu-ilmu yang diajarkan di pondok pesantren. Dan Santri juga harus mampu bersaing dengan sekitarnya dengan kemajuan-kemajuan eh, zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai kesalehan. Sekarang ini santri yang netaben adalah generasi muda harus ikut berdaya. Harus ikut melakukan perjuangan-perjuangan, menggapai ilmu-ilmu yang update seperti ilmu tentang teknologi, tentang literasi, dan ilmu-ilmu humaniora lainnya. Untuk itu, ayo bersama-sama kita menjunjung hari santri ini dengan nilai-nilai kemanusiaan untuk peradaban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.